Bismillahirrahmanirrahim Nabi bersabda Lissa'imi farhatani Farhatun indal iftar Wa farhatun rabbi Buat orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan Yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa Pertama Farhatun indal iftar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 kecuali orang yang puasa dan pintu itu disebut pintu royan bebur royan pintu royan yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa